Hai teman-teman, ketemu lagi Wow, kali ini kita mencari mainan Ayo teman-teman, yuk Wah, apa ini teman-teman? Wow, ada kaki seribu Wow, bukan mainan Nah, yang ini mainan Wow, apa ini teman-teman? Wow, ini penggiling ya? yang buat menggiling jalan biar halus wow coba kita giling ini wow. wow wow kaki seribunya takut wow bagus teman teman oke kita kumpulin ya teman teman ya yuk kita cari lagi ada enggak ya teman-teman ya Hah? apa itu teman-teman wow wow ini penggaruk teman-teman wow ini buat garuk jalan ini wow wow keren keren wow ini buat garuk, ini wow, biar halus jalannya. Oke, dapat dua, teman-teman. Kita taruh ya, ada lagi nggak kira-kira, teman-teman? Ya, wow, apa itu, teman-teman? Ada kuning-kuning lagi, wow, ini yang buat ngebor, teman-teman. Wow, ini dibor. Wow, keren sekali, teman-teman! Wow, ini bisa diangkat. Ini wow, keren sekali! Dapat tiga, dapat tiga. Ada lagi gak, teman-teman? Ya, wow, apa ini? Wow, ini penggaruk. Ini yang untuk penggaruk Wow Ini kalau di tanah Buat garuk Rauk Rauk Keren sekali Bagus nggak teman-teman Bagus ya Wow Penggaruknya besar tuh Dapat empat, Kita taruh ya. Wow, dapat empat. Cari lagi ya teman-temannya. Hah? Apa ini? Wow, boneka. Rambutnya hitam. Oh, bagus sekali. Cantik ya teman-temannya. Oh, wow. masih baru lagi. Wow, dapat lima. Yuk, kita coba hitung, yuk! Wow, keren! Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow, kita dapat lima mainan, teman-teman! Jangan lupa! klik subscribe terima kasih sudah menonton teman teman dadah